Misteri pendakian Gunung Burang Rang terkuak berdasarkan pengalaman seorang pendaki. Gunung yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu itu, berdiri di Bandung Utara dengan ketinggian 2050 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Gunung ini berdiri hasil letusan hebat Gunung Sunda di masa prasejarah. Sama seperti gunung gunung lain di Indonesia, Burang Rang juga memiliki misteri di kalangan para pendaki. Berikut misteri pendakian Gunung Burang Rang. Eh, tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Gua berkamar 9 Misteri gua berkamar 9 sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat sekitar Gunung Burang Rang dan para pendaki. Gua yang berada di kampung Pasir Muncang, Desa Pusaka Mulia Kabupaten Purwakarta ini, dipercaya masyarakat sebagai peninggalan penjajah Jepang. Gua tersebut memiliki panjang 200 meter dan mempunyai banyak kamar berjajar di sepanjang lorong. Hingga saat ini belum ada satu pihak pun yang mengetahui apa fungsi kamar atau ruangan di dalam gua. Ranting pohon sangkuriang, keberadaan gunung burang Rang sangat erat kaitannya dengan sangkuriang. Diketahui, sangkuriang adalah tokoh dari cerita rakyat yang sangat melegenda di Jawa Barat. Dia menyukai ibunya, Dayang Sumbi, dan sangat ingin menikahinya. Meskipun mendapat penolakan dari Dayang Sumbi, sangkuriang tetap pada pendirian, yakni meminang. Tidak menyerah begitu saja. Dayang Sumbi menantang Sang Kuryang untuk membuat perahu dan telaga dalam waktu semalam. Sang Kuryang menyanggupi dan langsung mengerjakannya. Dayang Sumbi lantas menebar kain boeh rarang hasil tenunannya. Kain itu kemudian bercahaya seakan-akan fajar sudah datang. Makhluk halus yang menjadi anak buah Sang Kuryang pun pergi karena mengira hari sudah pagi. Pekerjaan itu tidak mampu diselesaikan Sang Kuryang. Konon, Gunung Burangrang adalah sisa kayu dan ranting pohon yang digunakan Sangkur yang untuk membuat perahu. Hal tersebut tetap menjadi misteri yang membuat para pendaki penasaran. Segitiga Bermuda Misteri yang menyelimuti Gunung Burangrang selanjutnya dan dipercaya para pendaki adalah keberadaan segitiga bermuda. Hal itu dipercaya lantaran banyaknya kasus kecelakaan pesawat di sekitar itu. Salah satunya adalah pesawat Cessna 172 yang jatuh pada November 2011. Penyisiran di Gunung Burangrang didasarkan pada kesaksian warga yang melihat adanya kepulan asap putih di kawasan hutan Gunung Burangrang.